Tengah senapan angin Dan visir ini pun juga bisa disetting Sesuai kebutuhan sahabat pediler Yang mampu menjangkau Sasaran efektif kurang lebih 20-30 meter Dan untuk Grendel senapan angin Ini juga terbuat dari bahan baja pilihan Yang menggunakan sistem putar Tarik hingga mencapai 5 tarikan kemudian untuk popor senapan angin ini yaitu terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut kuat dan juga kokoh, nah untuk varian popornya yaitu stay ranting ya sahabat bedilan dia itu bernuansa ke alam-alaman, nah jadi seperti ini ya sahabat bedilan untuk tampilan popor senapan anginnya nah mungkin uh, dari popor senapan angin ini sangat berbeda dari jenis senapan gejluk yang lainnya oke lanjut untuk Aksesoris tambahan dari senapan angin ini yaitu yang pertama ada Teleskop Basnel 624x50 AOEG Nah jadi seperti ini ya sahabat berdiri untuk uh, untuk teleskopnya Nah teleskop ini sangat membantu dalam membidik sasaran kurang lebih dengan jarak 50 sampai dengan 80 meter Nah jadi uh, teleskop ini juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin yaitu mulai dari uklik, PCP maupun gejluk Oke lanjut untuk uh, aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada peredam Basnel HW100 Nah peredam ini sangat membantu untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan anginas Dan peredam ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin Mulai dari uklik, pcp, maupun gejluk. Oke untuk aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada laser scope. Nah laser scope ini sangat membantu sahabat bedil dalam berburu di waktu malam hari ya sahabat bedil yaitu dengan jarak kisaran 50 sampai dengan 100 meter. Dan untuk aksesoris tambahan yang keempat yaitu ada mimis samyang. Nah mimis samyang ini juga sangat direkomendasikan untuk Berburuan hewan jenis kecil, besar maupun sedang Nah jadi e, ini sekali tembakan langsung me, langsung mematikan Oke untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.200.000 Nah dengan harga segitu sahabat Bedir sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan Seperti tali sandang Nah, seperti ini tali sandangnya. Jadi tali sandang ini sangat berfungsi eh, bagi sahabat pediler dalam membawa senapan anginnya. Jadi lebih mudah dan lebih praktis ya sahabat pediler. Kemudian untuk bonus perlengkapan yang kedua yaitu ada peredam standar. Nah, peredam ini juga sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin sehingga sasaran ataupun bidikan tidak kabur ataupun tidak kaget ya sahabat pediler. Kemudian untuk bonus perlengkapan yang ke Tiga yaitu ada Mimis Tester. Nah jadi sahabat Bedirur tidak perlu repot-repot lagi dalam uh, membeli Mimis Tester ini. Nah jadi dari kami hanya menyediakan satu bungkus Mimis Tester. Nah apabila dirasa kurang jumlahnya sahabat Bedirur bisa langsung order di Admin Jaya Arifal. Karena dari kami juga menyediakan beberapa Mimis Senapan Angin. Oke untuk bonus yang terakhir yaitu ada...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 bagi sahabat beder yang ingin mencari senapan angin. Oke terima kasih saya undur diri dulu dan salam bedilan